Itu kan bayu yeah. nah, cepat yeah. sini yeah. Oh, yeah. Yeah. Aduh teman-teman ya, Persahabatan Tentu hal yang sudah biasa di benak kita Bagaimana orang berkumpul menyatukan perasaan dan pikiran Tanpa ada yang merasa malu atau marah Maaf, Bu. Ya, eh, Kakak yang susah bisa namun setiap cerita pasti ada celah tentang persahabatan yang tidak seindah di novel. Inilah ceritaku dan sahabat-sahabatku yang tak lekang oleh waktu. Jika kau penasaran, ikuti kisah kami. Kalian gak sama <tuk> kadek